Apakah harga emas akan kembali terjerembab? Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1792.86 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1808.75. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Desember 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.